Ada momen spesial yang membahagiakan sekali ya Di acara semalam ketika menghadiri acara Kak Pasha dan Kak Adel Bunda Lesti Kejora tampil nih Membawakan lagu terlena Lagu kebangsaan ya Kebangsaan warga Konoha Masya Allah duet bareng dengan Danang Luar biasa jebolan Indosiar Memang selalu membuat bangga Semoga persahabat Tentu silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan kita patut bangga, patut bahagia sekali dengan Bunda Lesti Kijiora yang selalu konsisten kalau soal suara jangan ditanya persahabat ya. Suara Bunda Lesti selalu membuat kita merinding, mudah-mudahan tetap berkarya dan selalu memberikan karya terbaik untuk kita semua. Dan untuk berikutnya, para sahabat, kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga yang terdapatkan dari K. Elsandra. Ini mengunggah sebuah postingan foto barang bunda lesti, dan kita salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh K. Elsandra. Deg-degan banget akhirnya ketemu dede, terharu. Kalau ditanya novel apa, duh masya allah sehat-sehat ya dede dan keluarga. Someh some pisan, gelis pisan, Lesti Kejora, Masya Allah, luar biasa banget ya. Kita tentunya selalu bahagia sekali karena banyak orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Ini salah satu bukti persahabatan bahwa Bunda Lesti memang cantik, baik, pokoknya semuanya ada pada diri Bunda Lesti Kejora. Ini suatu kebanggaan, Masya Allah. Emang terlihat banget ya Si tetehnya ini Seneng dan gak percaya Kalau semalam Ini bisa bertemu dengan idolanya Masya Allah Kalau kata KL sendirinya bunalas Cantik banget Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia dan semakin banyak Support dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai idola kita Berikutnya, para sahabat kita lihat juga. Ini ada mama spesial ketika Bunda Lesti Kejora, tentunya pamit pulang ya di acara semalam. Di acaranya apa, dan Kaadel Tetapi memang idola kesengan kita selalu menjadi sorotan. Mau pulang saja, Mas Wawan dan Mbak Wawan yang sudah standby berkerumun bersama ya, dia untuk meminta. Wawancara kepada Bunda Lesi Kejora Masya Allah mudah mudahan persahabat ya Bunda Lesi selalu sehat Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan pastinya persahabat ya Bunda Lesi Kejora Sudah jalan pulang nih semalam Yang te tepatnya ditunggu oleh suami Serta anak tercintanya Duh, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat Keunggah berikutnya Kita mendapatkan kabar spesial bahagia juga dari Ibu Siwi di laman akun instagram ibu siwi semalam ini mengunggah sebuah postingan kalimat saya mau kasih surprise nih untuk di program aksi Asia dan festival Ramadan 2022 kira-kira apa hayo? ada yang bisa tebak? enggak katanya itu bersama aja kira-kira ini surprise nya apaan ya? mudah-mudahan saja surprise nya bunda lesti bisa tampil di acara aksi dan festival Ramadan Doakan yang terbaik ya Mudah-mudahan ada kejutan dan tentunya ada kabar bahagia yang kita dapatkan sudah so, dipastikan sih, Bunda Lesti akan tampil di acara program Indosiar Ramadan Karena Indosiar semalam juga sudah Tentunya ngasih info para sahabat ya Kalau Bunda Lesti bakal ada di acara Indosiar Special Ramadan Kalau nggak di aksi, festival Ramadan pastinya Asyallah banget ya, kita akan yang terbaik dan berikutnya juga Bang Mimina akan mengingatkan dan sekaligus menginfokan kembali Hari ini persahabat jangan lupa Bunda Lesya akan ada di acara launching of Ruang Ngaji By J99 Foundation atau Juragan 99 Jam 3 sore ya persahabat ya Mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai untuk pengisi acaranya ada Ustadz Taki Malik dan Bunda Lesi Kejiora akan menjadi bintang tamu juga, Masya Allah. Saksikan jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan, karena idola kesengan kita akan tampil kembali para yang memberikan kabar dan kejutan bahagia untuk kita semuanya.